Give the reason why you decide to go party and take a course in Happy English Course 1 Mang ada ya? Ya Pertama, tutornya. Oke. Okay. Eh, uh, tutornya emang baik-baik, terus emang ada rasa uh, apa ya, respeknya tinggi kepada siswa-siswanya. Putus-putus ya, Zul ya? Yeah, iya, ini putus-putus. Hai guys! Sekarang Miss Jinda akan hadirkan lagi nih The guest star for this episode His name is Ahmad Zulfikar. He is a student of CTC 89 2019 in Happy English Course 1 Dia ini salah seorang mahasiswa aktivis sekali Dia ya berkecimpung di jurusan Kimianya Dengan karakter yang sangat lucu dan unik sekali Dan you know guys, he is the best student in that period so kayaknya kamu harus nonton sih dan dengar tips and triknya dari seorang Ahmad Zulfikar oh ya yeah. before watching this video don't forget to subscribe like and share thank you guys assalamualaikum zul Halo, sibuk sekali ya kamu sibuk sekali Oh okay, begitu, baiklah ya. Anda seperti biasa seperti itu. Oke, okay, Zul, directly to the point ya, karena waktu kita juga terbatas nih ya. Dia nggak malam banget gitu ya. Oke, okay. oke, okay. are you okay? Sehat? Oh iya, ah, seperti biasa, Anda selalu seperti itu. Kamu, kamu sehat, Zul? Masalah udah nipis. suaranya kecil ya. Masa? kecil. Tunggu tunggu. Bisa coba gede nih, ya. Zo, so, uh, because there are many there are many followers of Happy One kan, ask to me. Yeah. Oke. Okay. Uh, so please tell about yourself and what are you doing now? Oh, Oke. Okay. Uh, hello, my name is You can call me. Izo, Izo, eh, I'm from Karawang, West Japan, uh, and then, uh, I'm study, I'm study, eh, Islam, Islamic University, Islam uh, Gunung Jati Bandung, Major is chemistry education, uh, kemudian, kalau aktivitasnya, activity eh, right now itu belajar online ya, tentunya karena masih kuliah online <laughs> terus eh, organisasi juga masih aktif ada uh -huh. di Imbarok juga dan satu lagi, terakhir suka, ada English Club juga, punya English Club oh begitu? English Club? <tuh bisik> hmm. itu yang, yang pendirinya kamu sendiri? iya bis, alhamdulillah okay, alhamdulillah, oke alhamdulillah. oke, okay, okay. sangat bagus ya oke, okay, baik Next ya, yeah. uh, first impression is Zu, when you arrived in having the course one for the first day, apa tuh? Bingung <tid> bisa. <tid> <tid> Kenapa bisa begitu? Ya, yeah. kan pertama kali kan ke sana tuh kan hanya seorang ya, mis dan punya temen hanya modal nekat gitu ya, mis. Oke. Okay. Tapi pergi sana nggak ada temen. Nah terus, ketemulah dengan pertama kali Miss Eka uh, well, If the time can go back, uh, what do you want to fix at the time? Pengen, I wanna study about... Uh, apa ya? Maren tuh, uh, gak benar-benar gitu di. Setiap hari, tetap aja kan cuma di camp aja mau bahasa Inggrisnya di luar ya oke oke mau Indonesia itu sih yang pengen uh, dibenahi kalau misalkan emang mau ke uh, pare lagi pengennya di ekspertin lagi di okay. ngomongnya tapi so far udah bagus ya so far udah sangat bagus karena udah punya English Club sendiri berarti ada kontribusi dong iya kan? gak sia-sia ya. tuh ilmunya iya <guruh> Alhamdulillah Oke okay. anda, anda kok jadi tidak ceria begitu sih? Kemana ini Zulfikar yang biasanya ceria nih? Ya, tahu kenapa ya, wis ya? enggak tahu lah kamu kenapa, Ayo. Kamu ini paling ya, banyak tugas ya Jadi yang mm, ini, masih, masih suntuk atau gimana tuh? Masih di jet lag kayaknya, wis Oh Betul, baiklah Oke okay, next ya, Zul uh, Give the reason dong why you decide to go Paris and take a course in happiness course one. What makes you believe that this time for learning English in Paris? Miss, focus, focus, right? Oh yeah. Oke, okay, ulangi nih. Uh, give the reason why you decide to go party and take a course in Happy English Course 1 apa sih yang membuat kamu yakin? kenapa aku pilihnya di HEC 1 nih? kenapa bukan yang lain nih? oke, okay. sangat the ya yeah. iya yeah. pertama tutor oke okay. uh, tutornya emang baik-baik, terus emang ada rasa uh, apa ya, respectnya tinggi kepada siswa-siswanya gitu ketika emang Siswa siswanya ada yang dirasa kekurangan belum mencapai intinya jalan dari jauh jauh teman ketinggalan jauh. Perjalanan jauh dari teman temannya totalnya itu udah ada waktu ya waktu itu juga uh, ada waktu buat uh, ada jam tambahan untuk mereka yang ketinggalan seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua uh, benar benar belajarnya start from zero gitu baik bener kayak uh, julid ya. pertamanya emang bener-bener kosong lah uh, bahasa Inggrisnya emang bener benar di HSE, itu HSE 1 karena emang belajarnya dari awal, terus uh, belajarnya itu gak cuma ngejelasin materi aja gitu ya, cuma dikasih aplikasinya adalah ke dalam kehidupan sehari-hari, jadi belaj... segi gita tapi kita belajar itu maknanya apa seperti itu. Oke, okay, baik. Kita tadi aplikasikan. Oh, ini gini, gitu mm. sih intinya. Jadi grammar-grammar itu grammar kok banget bisa cari Oke, okay, baik. Sangat baik sekali. Oke. Okay. Oh ya, kan tadi Miss Nash share nih, kan ke teman-teman kalau Zul ini ada the best student ya kan? Betul kan? Nah, kasih dong Zul tipsnya oh, nyanyi buat kawan-kawan nih. Apa tuh tipsnya dari Zul nih? Kan Uh, kita tahu nih kalau waktunya Zul itu sangat padat sekali kan ketika Zul datang ke pare waktu itu kan Karena uh, bersamaan dengan liburan Idul Fitri nih ya kan Terus bagaimana untuk yeah. manage your time until you get the successful Ya sih ngepapin do what you do. gitu Lakukan apa yang bisa kamu lakukan ketika emang la, uh, bisa dilakukan sekarang Harus dilakukan sekarang jadi nanti-nanti jari di sana pun gitu Uh, ada waktu, Bang, aku bisa, uh, Izul bisa uh, mereview, review pembelajaran tadi pagi. Berarti harus nge-review itu, gitu. Okay. Jangan sampai nanti-nanti kalau nanti-nanti, mm -hmm. ya udah nggak nanti numpuk dan bakalan Gak susah lagi nijanya, gitu. Terutama kalau Ijazah, emang benar-benar kosong, gitu. Jangan bisa misal, tahu mudik, uh, action pertama. <tid> apa Apa? Ulangin kenapa? Kesempatan pertama Salah semua mis. Oh iya <tid> Oke, baik Salah semua pada akhirnya Anda membawa kemenangan ya Iya <tid> mis Itu uh, Sama, itu sih Engga, Enggak, enggak beli telung juga Jadi selalu sharing kalau di Asia Temp itu kebetulan aku angkatan IJUL yang CPC ABA, itu kan setiap mau exam itu kita itu selalu uh, ada review barang setiap malamnya okay. jadi kebetulan emang uh, nanti siapa tutornya yang eh, minggu yang lalu kita belajar apa aja lalu di, itu aja di review bareng-bareng Kita sih jangan kulit ilmu itu okay. itu siapa yang mengkonsep untuk oke okay nih guys ayo kita review bareng-bareng nih itu siapa yang mengkonsep? yang merencanakan seperti itu nih <tuh> <tuh> ya baiklah anda memang selalu seperti itu ya mengkoordin -co teman-teman cocok sekali kok, tapi gini loh kok untungnya your friend itu mau gitu loh follow you to do that ya kan? kamu kok punya stimulus buat mereka buat, ayo nih kayaknya si Izo nih baik nih kadang kan orang gak mau kan untuk mengikuti keinginan seseorang kan terus tapi teman-teman kok sampai bisa mau apa yang kamu kasih ke mereka? Eh <tuk> sama-sama pada gak bisnis semua nih <tuk> <tuk> <tadi>. <tuk> bisa bareng-bareng gitu, gitu. Okay, okay, okay. gak kan. sadar kemampuan juga gitu ya sama-sama sadar <tuk> Jadi kebanyakan mereka itu waktu awal exam itu kan nilainya ada yang benar semua ya. Oke Ya, semua ya kita bareng Iya betul betul Oke so, tapi kenapa? kedua juga? Nambahnya cuma, udah belajar Tapi waktu waktu exam? Bagus kan? Waktu ujian tulis bagus kan? Gimana Miss? Aduh. Waktu ujian tulis bagus kan? Ya Alhamdulillah Miss itu waktu tulis Berapa? Dapat berapa itu? Masih inget nggak nilainya? Di atas tujuh Miss Tapi itu itu kalau nggak salah waktu ujian tulis pertama hmm? Ini segitu teh Ya yang cukup paling tinggi gitu Miss Oke, <laughs> oke, okay, okay, baik Mm, menurut Zuni hal terindah apa sih yang until now you cannot forget about that? Teman-temannya, -teman ya, Teman teman-temannya, memangnya sampai uh, sekarang yeah. masih komunikasi after graduate from Happiness Course One, you still keep uh, communication or not? Yeah. Uh, see, Miss. Buran, ya, optimis tergantung sama Mister Burada. Mr. Brand uh, is Ismail roommate ya, okay. waktu di uh, Asia Camp. Uh, dia tuh emang saling berbagi kebaikan juga. Sampai sekarang, dulu kita... Uh, ini yuk, ada apa ya namanya. kalau bahasa Inggris juga masih sering sama dia. Uh, yuk kita, uh, apa namanya, kita... Apa ya, aplikasi bahasa Inggris walaupun berdua lewat chat gitu ya, Miss. Okay. Kita jadi sering emang kita ke bahasa Inggris juga. Karena emang pure itu di kampus jarang banget mau pakai bahasa Inggris, jadi emang butuh temen yang ada timbal baliknya gitu. Mau bahasa hmm. Inggrisnya juga biar terbiasa. Baik, Ikusi. baik. Oke, okay. itu ya yang. Oh, berarti kamu sampai sekarang masih keep in touch sama Burhan? Iya, masih. Oke, okay, bagus. Oke, okay. berarti kemungkinan bakal ke... Daerah Jawa Timur lagi ya anda ya kan si Burhan Jawa Timur betul tidak iya tuh <laughs> oh, bisnis ya apa nih iya iya karena yang paling spesial di hati Miss waktu peradinya kalian eh yeah. <laughs> <laughs> <laughs> iya kan bagus tuh waktu waktu selesainya Zul gitu ya yeah. Ya, ya, ada yang spesial, gitu. Cuman yang paling berkesan menurut Miss Indah, ya, periodenya kalian. Gitu. Putus? Begitu putus-putus, uh, uh, ya Zul? Ya, iya, habis putus-putus, ya udah nah. Oh begitu. Oh, sudah hujan di sana. Uh, di sini masih belum hujan. Oke, okay, Zul, uh, satu lagi nih, ya. Uh, selain kontribusi kamu nih untuk uh, build your own English club, apalagi Zul, yang masih related with English Selain English club apa? Kalau suka benerin status temen kalau misalkan emang kan bahasa Inggris ya okay. Mungkin kalau saya inggris man, suka sekali comment juga Oleh kan, kayak gini Ternyata mereka tuh yang di itu <laughs> pada bisa terima gitu oh iya jadi ayo kita diajak lagi tuh ayo kita English club gitu oh, <laughs> kamu jadi, kamu punya gitu. punya inspirasi untuk mendirikan English club itu di kampus ya itu uh, di luar juga cuman emang join bareng juga sama himpunan kan ada yang dari luar mm -hmm. ada yang dari rumah juga karena himpunan kan uh, butuh tutor, ya udah mm -hmm. Jujuin aja sama English ke Bijul, gitu. jadi sekalian masuk ke grupnya Bijul gitu. Oh bagus, bagus <laughs> ya Semoga makin berkembang ya, Zul ya, English Club-nya ya Oke, okay, Zul, masih. sebetulnya Miss masih ingin ngomong banyak ya Cuman kita ngomong gini aja udah hampir 20 menit, begitu kan ya The last question nih, Zul uh, Give one the wise word for the other one who wants to join Happy English Course One ee... Uh, karena... English Club? Eh English. <laughs> Aduh, karena English Club, happy English Club itu uh, belajar emang dari, gitu. Buat teman-teman yang memang ingin benar-benar bisa di situ. Pertama itu, tutornya baik-baik juga, uh, berpengalaman pengalaman, serta emang, benar-benar tutor gitu. Mereka itu, uh, benar rasa pedulinya ada ketika emang siswanya lupa paham, mereka itu ada empati gitu Mereka harus punya ada kewajiban untuk mengajarkan eh, siswanya itu harus sampai bisa gitu Oke okay. Jadi kita... Oke, okay. terima kasih ya Zul ya untuk uh, short chit chat chatnya tonight Maaf ya Zul, mesin dan mengganggu waktu anda Jadi uh, sekian ya dari kita, thank you so much ya Zul Yeah, oke okay, next time kita bikin jadwal lagi ya next time ya kalau kamu free oke okay, Zul siap ya, oke okay, thank you Zul yeah. yeah, yeah, ya wassalamualaikum siap